Koki ini sedang memasak hidangan untuk sang raja dan keluarganya. Saat sang raja sedang menikmati makanannya, ia terlihat tersedak, lalu meninggal. Para penjaga dan keluarganya pun langsung panik dan sedih. Selang berapa saat, sang raja bangun dan langsung tertawa karena berhasil ngeprank keluarganya. Tapi naas, sang koki pun sudah dibunuh Algojo karena dianggap telah meracuni sang raja. Aduh! ada-ada saja ya kelakuan raja ini